Jadi persoalan karpet siapa yang mus yang akan digelar di situ supaya ada karpet baru karpet lama mesti digulung dan itu saya nggak bayangkan karpet itu digulung di 2024 apakah saya senang istana berantakan elitnya bunuh-bunuhan senang pasti itu benar memang